Ketika kita Allah yang kita maksud Dan Ridhonya yang kita tuju Maka apa hasrat kita yang kita utarakan kepada Allah InsyaAllah Allah akan memberikan Dan Allah akan memudahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, saudara-saudara subscriberku di channel YouTube-nya Maison Esboley. Jadi, hari ini uh, saya akan membahas uh, seputar tentang pikiran, energi, kekuatan, dan yang ada di pikiran kita sendiri. Jadi, sebelumnya... Uh, Mari kita bersolahat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayidina Muhammad wa ala Ali Sayidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini kita akan membahas Tentang bagaimana memfokuskan fikiran kita agar kekuatan atau energi yang ada di dalam pikiran kita itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Benar-benar akan menjadi satu buah kekuatan yang hakiki bagi diri kita sendiri. Di uh, saudara-saudaraku semua bisa lakukan hal ini di rumah. Bisa melakukan hal ini di satu buah tempat yang dimana tempat itu bisa menjadi media bagi kita untuk melakukan uh, satu buah uh, pertapaan atau persemedian. Tapi tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah saja. Insya Allah dengan melakukan cara ini dengan rutin, dengan ikhlas. Insya Allah kekuatan pikiran energik yang ada di pikiran kita akan menjadi nyata uh, seperti apa yang pernah saya alami. Jadi saudara-saudara, sahabatku semua sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang, dapat terus maju untuk kebaikan kita semua. Amin. Ya Alamin. Terima kasih saudara sudah like, komen, dan subscribe-nya. Semoga menjadi amal bagi saudara-saudara. Jadi sebelum kita memulai meditasi cara untuk membangkitkan kekuatan pikiran kita. Perlu pertama kita lakukan adalah bersuci. Yaitu dengan melakukan bersuci atau berwuduk. Jadi dengan melakukan berwuduk maka secara zahir dan batin suci lah kita. Setelah itu kita bisa melakukan meditasinya dengan cara duduk yang sederhana. Jadi cara duduk sederhana seperti ya seperti ini sero Jadi kita bisa melakukannya di rumah untuk mengendalikan dan mendapatkan kekuatan energik pikiran. Dan saya akan memberikan satu buah amalan singkat. Nah, jadi kita bisa melakukannya di rumah, eh, di kamar atau di tempat yang agak sedikit sunyi agar Pikiran kita itu tidak mengarah, tidak bercabang kepada hal-hal yang lain. Jadi saudara-saudara, setelah kita melakukan beruduk, setelah kita lakukan beruduk, kita bisa melanjutkan sholat sunat. Sholat sunat dua rakaat, yaitu hajat kita kepada Allah keinginan kita kepada Allah harus sampai dan jangan dibatasi oleh apapun. Jadi kita benar-benar harus suci di hadapan Allah. Jadi sebelumnya kita itu melakukan salat sunat hajat. Mari kita melakukan satu buah perintah dari Allah yaitu Mengagungkan, membesarkan, mensucikan dan mentauhidkan Allah Dengan lafaz subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar Seperti itu saudara-saudara Jadi sebelum kita melakukan solat sunat hajat Kita lakukan dulu bertasbih di hadapan Allah Itu sebanyak 33 kali hmm, Sebanyak 33 kali jadi, setelah kita lakukan bertasbih sebanyak 33 kali, baru jatuhlah niat kita. Jatuhlah niat kita dengan mengucapkan li Sunatan hajat rakaat. Ini kiblatan lillahi ta'ala. Jadi, kita itu melakukan sholat hajat dua rakaat sunnah karena Allah. Jadi saudara-saudara setelah itu kita masuk dengan takbir. Selepas itu saudaraku kita membaca ayat Al-Fatihah dan ayat penyambung yaitu ayatnya ayat Al-Falak. Nah, kenapa ayat Al-Falak? Menurut ilmu yang saya pelajari Al-Falak itu sangat bagus. Dibaca ketika kita menyutarakan hajat kita kepada Allah, agar hajat kita itu dapat terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu, saudara-saudara, nah, jadi selepas kita sholat sunat hajat tadi dengan rakaat pertama, di sujud pertama kita itu, kita memfokuskan pikiran kita tidak mengingat suatu hal apapun. Kecuali kita itu diarahkan oleh Allah dalam bentuk keadaan sujud yang sempurna. Nah seperti itu. Jadi selepas sujud kita kembali kepada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua kita membaca al-fatihah dan ayat penyambungnya adalah kita harus membaca ayat seribu dinara. Jadi selepas kita membaca ayat seribu dinar, kita ruku berdiri dan sujud kembali di sujud kedua kita perlu menenangkan sujud sambil membaca dalam hati kita membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah lahbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah lakbar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allah akbar Jadi seperti itu di dalam sujud kita Kapan kita membacanya setelah kita membaca subhanallah wa bihamdi Selepas itu baru kita baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah lakbar jadi selepas kita solat, dua rakaat, baru kita lakukan istighfar. Istighfar, guna istighfar itu di dalam kita mengutarakan hajat kita kepada Allah. Kita melakukan istighfar agar diri kita itu benar-benar penuh dalam penyesalan. Agar diri kita itu benar-benar penuh dalam kesadaran. Supaya apa? Supaya kita itu langsung berhadapan dengan Sang Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi, saudara-saudara, setelah kita melakukan Kristofar, kita membaca Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, saudara-saudara. Istighfar kita baca sebanyak tujuh kali. selawat Nabi kita baca sebanyak tujuh kali. Selepas itu saudara-saudara baru kita membaca. yaitu ilahi anta maksudi lubi. Jadi di dalam kita membaca satu doa penyambung. Ilahi anta maksudi waridu lubi. Ya Allah. Hanya engkau lah yang aku maksud dan ridho mulai aku tuju. Jadi ketika kita Allah yang kita maksud dan ridhonya yang kita tuju, maka apa hasrat kita yang kita utarakan kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikan dan Allah akan memudahkan dan terutama contoh kita mengutarakan supaya kekuatan energik yang ada di pikiran kita itu bisa kita dapatkan. Seperti orang-orang yang memiliki uh, spiritual yang bagus. Jadi saudara-saudara, kita perlu duduk seperti ini, santai, rileks Badan tegap, lurus, seperti ini. Di sini kita mulai membaca, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah selepas itu baru kita baca, kun faya kun maka kita pusatkan fikiran kita kepada salah satu apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju kita harus fokuskan dan jangan kita memikirkan apapun selain apa yang kita tuju jikalau kita memikirkan selain apa yang kita tuju maka Pusat pikiran kita itu akan terganggu Apabila pusat pikiran kita kita terganggu Maka sir atau rahasia yang ada di dalam diri kita Pun akan terganggu Jadi sahabat-sahabat saudaraku Kita tetap berada dalam fokus memikirkan Tetapi yang kita pikirkan adalah apa yang kita tuju Seperti itu itu namanya diam berkaitan dengan ilmu diam nah seperti itu jadi ada perkaitannya ilmu pikiran dan ilmu diam itu ada ada e, berkaitan satu sama lain jadi dalam keadaan hening seperti ini antum maksudi <-tuh> warido ka lubi kun fayakun Jadi saudara-saudara setelah kita melepaskan kun fayakun kita menarik nafas seperti ini. Dan nafas yang kita tarik itu tidak boleh kita hentakkan ke dalam perut. Atau bahasa kaji kita bumi tidak boleh kita hentakkan. Cukup kita tarik ke atas seperti ini. Dan tahan Ini kita tahan selama 30 detik Selama 30 detik kita bisa mengutarakannya melalui media jari kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus nah, Seperti itu sampai 30 detik Seperti itu saudara Setelah kita menahan selama 30 detik pikiran kita itu tetap dalam keadaan fokus dalam satu buah yang kita tuju. Kita harus tetap fokus. Nah, bagi saudara-saudaraku yang belum bisa mencapainya, maka saudara-saudaraku perlu melakukan sholat wajib, jangan ditinggalkan. Karena untuk mendapatkan suatu hal yang baik itu tidak mudah. Mendapatkan satu energi itu tidak mudah. Tetapi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan. Seperti Contoh seperti tadi, jikalau malam ini kita gagal, malam besok kita lanjutkan. Kalau masih gagal besoknya kita lanjutkan. Kalau masih gagal besoknya kita lanjutkan. Sampai kita benar-benar bersungguh-sungguh atas apa yang kita inginkan. Karena Allah suka Karena Allah cinta kepada orang yang bersungguh-sungguh Pasti Allah memberikan apa yang kita inginkan Jadi seperti itu saudara-saudara Penjelasan singkat dari saya Tentang pikiran, ilmu pikiran yaitu ilmu membangkitkan Pikiran kekuatan Pemujik yang ada di pikiran kita Jadi semoga bermanfaat Semoga dapat membantu saudara-saudaraku dalam mengembangkan uh, magic yang ada di pikirannya. Jadi uh, para saat ini uh, saya Mazen uh, Asbolai. Kalau ada salah, ada janggalnya dari saya, uh, beribu maaf. Mohon diberikan karena kita. Hanyalah manusia biasa, kita tidak luput dari satu buah kesalahan, kekhilafan. E, maka daripada itu saya e, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Like, comment dan sharenya.